Ikan di Di sini banyak sekali orang, guys. karena anak kecil tadi dimakan buaya, jadi anak kecilnya sudah masuk di rumah sakit. Jadi buayanya itu lagi dicari lagi. Guys. Ini banyak sekali orang. Ini lagi viral guys yang seolah anak kecil lagi dimakan buaya. Jadi warga di sini mengamuk untuk membunuh buayanya. Jadi ini banyak sekali orang guys. Hei, pindahin. Hei, jangan, jangan, jangan, jangan. polisi yang mau menembak buaya itu di sini banyak sekali orangnya 감사합니다.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 di boyanya sudah di teman-teman, tuh -teman. boyanya sudah kena kena pukat, jadi warga sudah mau mengambilnya teman-teman. Jadi boyanya itu lagi <coughs> mengamuk juga teman-temannya. Tuh buayanya sudah ditangkap teman-teman. Sudah buayanya sudah ditangkap sama warga. Jadi kita mau lihat nanti di disitu. putih terus video sayang sampai habis. Oke teman-teman. Kecil terus. Sana, iya ngedit pernah pernah Sana get get get Good game. Let's Oke guys, inilah tempat anak rumah anak kecil itu yang sudah meninggal dimakan buaya. Ini enggak sempat ditolong jenazahnya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh masuk ini rumahnya. Kita tidak boleh masuk karena kita dilarang mengambil videonya. Jadi oke teman-teman, sampai di sini video saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.